Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya, di saya akan memberikan resep-resep yang terbaru lagi, ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua, guys. <SING> <SING> Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga. Oke okay, lanjut ke episode yang keempat Oke okay, lanjut ke episode yang kelima <tos> Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys ya Oke okay, guys lanjut ke presiden yang ke-8 oke okay, selanjut ke presiden yang ke delapan oke okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan ya. Hmm. lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-13. lanjut ke preset yang ke-14 ya. Lari A Oke, lanjut ke preset yang ke-15. Oke, lanjut ke preset yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-17 Bacot Eric Asi Sudir Oke lanjut ke yang ke delapan belas Oke lanjut ke yang ke sembilan belas Oke lanjut ke persediaan ke 20 Oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya